Medio... No? Si untuk tante... sudah waktu agar semua ya. yang akan mengikuti. Di badan panggung dur, yang masuk, masalah, Aduh. Wah, telat. Aduh, tadi ngoyak enggak sampai loh. Tadi nanti eh uh, belum ternyata awal Mantap mantap tadi. awaslah jam lebih loh. Mana tadi? Aduh. tadi? sebenarnya uji coba dari Solo ke Sragen terus balik Solo lagi. Nah, saya yang ke Seragen, yang dari Solo ke Seragen, sudah sempat ngoyak. Nah, sempatnya yang ini, yang dari Seragen ke Solo. Mandati, nah tuh. tuh, saya Mandati, Nah, ini sebenarnya yang akan berangkatkan adalah KA Bandar Bias. Tujuan Radis Warmono bani saya Arkami. Itu tadi eh, KRDI feeder untuk KCIJ nya dinaskan di Solo untuk sementara berdinas ke Abad Ah, rangkaian pr Pramex holek ya hijau itu. Kan kemana lagi mogok. Jadi ya digantikan nih. Ya nah, ini satu Ini Oh sekarang jalur tujuh. Akhirnya masih jalur delapan. Bandara Bias diperangkatkan dari jalur 7 Stasiun Solo Balapan Menuju Bandara di Sumarmo. sudah diberangkatkan dari tujuh, di, dari jalur tujuh Pak Ab ah, Bias nanti nomor biasnya saya tuliskan lah masih capek saya nah duduk, duduk di sini aja lah soalnya nih saya ya nggak naik karel sih cuman tadi sebenarnya niatnya mau ngejar tuh Kardi feedernya tapi nggak kesampaian Ya, gara-gara itu, kenapa kok bisa awal, loh? Nah, duduk di sini aja sudah. Ya. Ini untuk di sini, KRL. Eh, KRL stasiun Solo balapan di siang hari, lumayan sepi. Tanggal kemarin minggu gitu, ramai, loh. sini aja ramai, tempat duduk, tempat duduk ini. Hmm, apa ya? Mau butuhentar ajalah. Berarti ini sekarang ini jalur 5, itu 6, 7. Nó sang thứ nhất, si thứ thứ tư thì ông sĩ làm thì tôi chút kalau itu dijadwal tuh uh, KLB-nya sampai solo jam 11.50. Ini sekarang masih jam berapa? Bentar. Masih jam 11.43. Berarti awal banyak kan. <tuh> Di sana ada gerbong tertutup. gerbong tertutup yang untuk pupuk. kalian buat video update aja lah di sini. Nah, soalnya tuh apa? Tiang LA-nya sudah sudah dipasangi. Mungkin kedopannya ya. Dipasang lagi di situ. Aduh, sebelum tangga tuh di lah dipasang satu lagi. Coba lihat. Di sana ada KRL RV yang lagi di-stabling. Nah, tuh di-stabling di stabling di KRL Solo mana, mana Nah, tuh di sana juga ada Rian ke abandera bias yang sedang parkir di situ. Saya sempat aja lah. Lagi ya. Sebenarnya duduk-duduk di sini enak banget loh. Sumpah ini anginnya sposepoi. Kalau suaranya bebek ya maaf nih, soalnya anginnya banyak. Otalah, saya stopkan di sini dulu aja videonya. Karena ini videonya setengah gagal, setengah berhasil. Pokoknya yang penting tadi saya dapat foto KRD-nya, eh KRD-nya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya mantap